Hasil pertandingan Real Madrid versus Celtic, update Real Madrid telah merangkum hasil pertandingan Madrid tadi malam dan berikut hasilnya. Sudah pasang banderol, Spurs siap lepas Son Heung-min. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dilaporkan membutuhkan amunisi baru di lini serang Los Blancos lantaran mulai kecewa dengan performa Eden Hazard dan Marco Asensio. Gelandang serang Tottenham Hotspur Son Heung-min diklaim telah masuk radar Los Blancos. Berdasarkan lansiran Visage Jazz, selasa 1 November 2022, manajemen Spurs mulai terbuka dengan kemungkinan melepas gelandang serang asal Korea Selatan tersebut. Namun, kepergian pemain berusia 30 tahun itu harus digantikan dengan biaya transfer yang tidak sedikit. Spurs akan meminta biaya transfer tidak kurang dari 70 juta euro untuk klub-klub yang menyatakan ketertarikan atau keseriusan untuk memboyong mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut, tulis laporan Visha Dengan koleksi 23 gol dari 35 partai, Son berbagi tempat dengan penyerang Liverpool Mohamed Salah dalam menyabut gelar top scorer Liga Premier Inggris musim lalu. Secara keseluruhan, Son mengemas 24 gol dan 10 asis dari 45 penampilan di semua ajang pada musim lalu. Son pun melakoni musim terbaik bersama Spurs sejak memperkuat klub asal London Utara dari Leverkusen pada 2015 silam. Kendati begitu, pada musim ini, Son mengawali musim ini dengan start yang terbilang lambat. Ex-winger Hamburg itu baru mengemas 5 gol dan 2 asis dari 18 penampilan di semua ajang. Namun, catatan itu tidak mempengaruhi ketertarikan Ancelotti terhadap Son. Encelotti ingin meningkatkan opsi pemain di lini serang. Alhasil, pelatih asal Italia itu telah meminta manajemen klub untuk merekrut son. Encelotti juga kecewa dengan performa Hazard dan Asensio, lanjut laporan Visages tersebut. Tetap berseragam Real Madrid, Marco Asensio segera tekan kontrak baru. Gelandang Real Madrid, Marco Asensio yang sempat dikabarkan bakal dilepas oleh Los Blancos, ini akan memperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu. Pada musim panas lalu, Marco Asensio santai dikabarkan bakal meninggalkan Real Madrid. Saat itu, kontraknya di Santiago Bernabeu masih tersisa satu tahun lagi dan diklaim tidak akan menandatangani kontrak baru. Alasannya karena Marco Asensio kalah bersaing dengan pemain-pemain lain seperti Federico Valverde dan Rodrigo. Hal tersebut membuat masa depannya di Real Madrid suram karena minim menit bermain. Marco Asensio tergolong masih muda, berusia 26 tahun. Pemain Real Madrid ini juga merupakan gelandang papan atas di Eropa. Kabarnya, ia sudah berubah pikiran, Asensio diklaim siap teken kontrak baru di Real Madrid. Kabar itu dilansir oleh Marca, laporan media Spanyol itu mengklaim Asensio siap menaikkan kontrak baru dengan durasi panjang. Marco Asensio sebelumnya sempat ditanya terkait kabar yang mengaitkannya dengan Barcelona. Saat itu, ia tampak tidak menutup pintu untuk pindah ke klub rival abadi Real Madrid. Sejujurnya, saya tidak tahu. Seperti Barcelona, banyak gosip yang keluar. Ujar Asensio kepada Kop. Saya fokus pada saat ini dan memberikan segalanya dengan tim nasional dan dengan klub saya. Tapi saya belum memperhitungkannya dan tidak memikirkannya. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Seru Asensio. Luka Jovic, saya pindah ke Real Madrid terlalu cepat. Penyerang Fiorentina Luka Jovic mengungkapkan beberapa penyesalan saat bermain di Real Madrid. Namun, dia tetap bersyukur bisa mendapatkan pengalaman di klub yang dia sebut terbaik di dunia itu. Jovic direkrut oleh Madrid pada 2019 setelah tampil luar biasa bersama Eintracht Frankfurt di musim sebelumnya, di mana dia mencetak 27 gol dari 48 laga di semua kompetisi. Tapi, dia gagal memberi dampak yang berarti. Total, dia hanya mencetak tiga gol dalam tiga musimnya bersama Los Blancos. Dia sempat dipulangkan ke Frankfurt selama setengah musim dalam tiga musimnya itu. Kini, dia sudah dilepas permanen ke Fiorentina. Jovic membeberkan alasan apa saja yang salah dari dirinya di Madrid. Itu bagus, itu adalah pengalaman hebat bagi saya dan saya sangat terhormat telah menjadi bagian dari klub terbesar di dunia. Tapi saya pikir saya pergi ke Madrid terlalu cepat, ucap Jovic. Jovic mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan tawaran dari klub yang lebih besar dari Fiorentina di musim panas. Dia membeberkan alasannya memilih La Viola. Saya memutuskan untuk datang ke Fiorentina meskipun saya mendapat tawaran dari klub yang lebih besar. Belum lagi dari sisi finansial, ujar Jovic. Semua orang tahu saya membuat pengorbanan finansial untuk datang ke sini. Saya pikir datang ke Fiorentina adalah batu loncatan yang bagus untuk kembali ke performa lama saya dan kembali ke klub besar lagi, ungkapnya. Valverde tertantang bahwa Uruguay berbicara banyak di Piala Dunia 2022. Gelandang timnas Uruguay, Federico Valverde sangat tertantang bahwa Uruguay berbicara banyak di Piala Dunia 2022. Tergabung di grup yang cukup ketat, bintang Real Madrid itu malah tertantang bikin Uruguay berbicara banyak pada Piala Dunia 2022 nanti. Seperti diketahui, Uruguay berada di grup H pada Piala Dunia 2022 di Qatar. La Celeste, julukan Uruguay memulai kampanye mereka di Qatar melawan Korea Selatan pada 24 November. Dilanjutkan melawan pemenang Piala Eropa 2016 Portugal 28 November dan Ghana 2 Desember. Menjelang Piala Dunia 2022, Valverde justru senang negaranya bisa masuk ke dalam grup yang dihuni oleh tim tangguh. Pasalnya, semakin bagus lawan mereka, maka akan semakin kuat dan bagus dalam bermain. Semakin sulit grup, semakin baik. Kami perlu menghadapi tim yang kuat. Kami membutuhkan sesuatu seperti ini," ujar Valverde dikutip dari Golf News, Senin 31 Oktober 2022. Adapun Valverde menilai jika negaranya mendapatkan lawan yang enteng, maka rekan setimnya bisa jadi meremehkan mereka. Oleh karena itu, Valverde dan kawan-kawan enggar menganggap enteng pada persaingannya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang mudah, kita meremehkannya. Sebagai orang Uruguay, kami menyukai tantangan dan kami memiliki senjata untuk menjadi protagonis jika kami percaya. Tegaswa Verde